Halo teman-teman semua. Di video ini, Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Wudong Kian Jun versi novelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindung, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Wudong Xian pun di sini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Bab 594, Pertempuran Jiwa Naga Mengaung, raungan naga yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di langit malam. Gelombang suara, yang terlihat dengan mata secara langsung, menyebar ke langit malam sambil disertai dengan tekanan kuat. Sejumlah ahli merasakan kulit mereka mati rasa di dimanapun gelombang suara berlalu. Segera, mata mereka menjadi lebih husyuk. Mereka merasakan riak energi yang liar dan ganas dari dalam gelombang sonik itu. Mata yang tak terhitung jumlahnya langsung terfokus ke suatu tempat. Orang bisa melihat bahwa naga hitam besar yang awalnya naik benar-benar mulai berjuang dengan gila pada saat ini. Sementara itu berjuang. Semacam cahaya hijau tua mulai dipancarkan dari bawah sisik hitamnya. Setelah itu, cahaya hijau aneh menyebar ke seluruh tubuh naga hitam dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Lampu hijau menyebar dan sisik naga yang semula berwarna hitam dari naga hitam itu berubah menjadi warna hijau pucat. Sementara seluruh tubuh naga mulai membengkak. Lampu hijau menempel di cakarnya yang besar. Itu seperti itu bisa dengan mudah menghancurkan seluruh gunung hanya dengan membanting cakar. Aura naga langit adalah energi unik yang hanya dimiliki oleh anggota suku naga tingkat tinggi. Meskipun naga hitam juga dianggap bagian dari suku naga. Itu jelas jauh dari tingkat ini ketika masih hidup. Sekarang lindung telah menuangkan aura naga langit ke dalamnya. Ini tidak diragukan lagi memberikan bantuan ilahi kepada jiwa naga itu. Naga hitam saat ini berubah menjadi warna hijau yang tenang karena campuran dari lampu hijau. Tubuhnya yang besar dan dingin membeku. Seolah-olah itu memiliki tubuh logam yang memancarkan perasaan tua dan kuat. Jiwa naga dalam harta karun jiwa surgaya. Xiaosan menatap jiwa naga yang terbentuk di langit dari dalam tubuh Zuyan yang sangat besar. Ekspresi serius melintas di matanya. Kekuatan lindung mungkin hanya dari tiga tahap Yuan Nirvana, tetapi kemampuan bertarungnya membuatnya bahkan mengalami palpitasi di dalam hatinya. Tidak heran dia mampu mengalahkan kelompok Feng Chang, meskipun itu adalah jiwa naga. Itu hanyalah jiwa dari anggota biasa suku naga. Ku, binatang buas yang sengit ini yan milikku mengandung beberapa Aura zuyan asli di zaman kuno binatang buas zuyan akan membunuh anggota suku naga tanpa ragu-ragu petik dua berat serahkan segel Nirvana kamu Xiao San tertawa dingin tubuh zuyan yang sangat besar di luar mengulurkan tangannya yang besar secara eksplosif tangan itu muncul seolah-olah mengejar bintang-bintang dan bulan saat meraih jiwa naga itu dimanapun tangan besar itu lewat Bahkan udara itu sendiri mulai mengeluarkan ledakan ketika meledak. Meskipun reputasi binatang buas Zuyan cukup kuat, yang kamu miliki hanyalah wujudnya. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk merebut segel nirvana aku. Petik 2. Rasa dingin melonjak dalam mata Lindong. Dia memandangi jiwa naga yang keganasannya tiba-tiba melambung saat ini. Tiba-tiba matanya berubah tajam. Dia melambaikan tangannya. Sebelum ekor naga raksasa menerobos udara dengan ayunan. Sementara itu, cakar naga hijau keheningannya yang besar membawa energi yang sangat besar yang tampaknya mampu membelah dunia. Karena dengan ganas bentrok dengan binatang buas zunyan, yang sedang mengisi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Di langit malam, dua binatang buas besar bertabrakan dengan kasar di hadapan riak energi keras yang tak tertandingi menyapu ke bawah. Pada saat itu, suara keras yang bisa digambarkan orang terdengar keluar. Itu mengguncang gendang telinga beberapa orang sampai telinganya terasa sakit. Bum-bum-bum, naga hijau yang tenang itu membudidayakan dirinya sendiri sementara binatang buas zuyan meraung. Dua binatang besar ini bertabrakan dengan kecepatan gila yang mengejutkan di bawah langit malam. Cakar mereka dengan marah menabrak ketika gelombang demi gelombang riak energi yang mengejutkan mulai menyapu langit dengan gila-gilaan. Beberapa puncak gunung di sekitarnya juga mulai runtuh di bawah penutup riak itu. Banyak ahli di langit malam memandangi dua makhluk besar yang saling bertabrakan satu sama lain. Wajah mereka sangat khusyuk Mereka bisa merasakan bahwa setiap serangan baik oleh jiwa naga dan binatang buas zuyan bisa memaksa empat ahli tahap Nirvana Yuan ke dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Ketika pukulan-pukulan ini mulai menyapu. Sepertinya hampir tidak ada orang di sini yang bisa memblokir mereka semua. Lin benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya. Dia sebenarnya bisa bertarung dengan Xiao San dengan cara seperti itu. Beberapa orang tanpa sadar mengeluarkan gumaman di atas memiliki wajah yang serius. Beruntung mereka tidak kehilangan alasan karena keserakahan sebelumnya. Jika tidak, jika mereka adalah orang-orang yang saat ini bertarung dengan Lindong. Kemungkinan hanya satu pukulan dari jiwa naga kemungkinan akan melukai mayoritas tiga ahli tahap Yuan Nirvana. Bang, tabrakan sengit tak tertandingi lainnya terjadi di langit. Jiwa naga dan jiwa zuyan terguncang sampai mereka didorong mundur lebih dari seribu kaki. Momentum itu sangat mengejutkan. Orang ini, Xiao San, yang tubuhnya sebenarnya tersembunyi di dalam tubuh zuyan merasakan kekuatan yang sangat keras dan ganas. Dia tanpa sadar mengepalkan giginya. Dalam pertempuran dengan Lindung ini, Xiao San tidak menahan sama sekali. Memanggil roh iblis dari Zuyan adalah salah satu gerakan pembunuhan yang kuat. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa bahkan langkah ini gagal melakukan apapun pada Lindong. Kekuatanku lebih dari satu tingkat lebih kuat darimu. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Petik 2. Teknik Segel Xiao San berubah saat kilatan dingin melintas di matanya. Kekuatan Yuan yang semakin kuat dengan cepat menyapu keluar dari tubuhnya. Segera, tubuh Zuyan mulai membengkak. Ku, ketika dia melihat Xiao San tanpa henti mengganggunya. Lindong jelas merasa sedikit jengkel. Dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Segel Roaring Langit Naga Hitam tiba-tiba berdesing. Setelah itu, menjadi seperti gunung kecil. Warna hitam pekat memancarkan perasaan yang sangat mengejutkan. Segel naga langit, ekspresi lindung serius. Segel tangannya langsung berubah dan jiwa naga hijau yang tenang tiba-tiba meraung ke langit. Itu berubah menjadi lampu hijau megah yang benar-benar melonjak menjadi segel logam hitam besar. Setelah menuangkan energi yang sangat kuat, lampu hijau yang tenang itu mulai muncul di atas segel logam itu. Akhirnya, Samar-samar berubah menjadi sosok naga yang meringkuk yang sangat besar. Bam! Segel logam hitam itu bergetar kuat. Akhirnya, tiba-tiba jatuh membanting marah. Itu seperti gunung yang melayang di langit saat ia menabrak tubuh Zuyan yang sangat besar. Dentang! Suara keras yang menakjubkan bergema di tempat itu sebagai kekuatan yang menakutkan. Yang meresap dari segel berwarna hitam. Benar-benar memaksa jiwa iblis Zuyan itu kembali sejauh beberapa ribu kaki. Banyak garis retakan tebal seukuran lengan mulai muncul di tubuh besar yang terakhir. Serangan fatal lindung telah secara langsung menghancurkan tubuh roh iblis Zuyan. Kekuatan yang dilepaskan ketika Heavenly Soul Tracer berkolaborasi dengan Heavenly Dragon Aura sebenarnya menakutkan ini. Retak Garis retak pada jiwa iblis mulai dengan cepat menyebar di depan banyak mata yang terkejut. Akhirnya, ia mengeluarkan, ledakan, dan benar-benar hancur berantakan. Ombak menyapu dan hutan di bawahnya dengan paksa berubah menjadi tanah datar. Ledakan jiwa iblis juga menghasilkan sosok yang menembak mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Jari-jari kakinya terus menekan udara dan udara di belakangnya terus meledak karena kekuatan menakutkan yang merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sosok itu terbang dengan jarak total seribu kaki sebelum akhirnya menstabilkan dirinya dengan cara yang menyedihkan di depan banyak tatapan. Segera. Sosok itu mengangkat kepalanya. Menampakkan wajah jelek. Dia adalah Xiao San. Kepala. Para ahli dari kekaisaran jaring hebat itu mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka ketika mereka melihat adegan ini. Jelas. Mereka tidak berharap bahwa Xiao San yang tak tertandingi ini akan dipaksa ke keadaan sengsara dalam pertempuran dengan Lindong. Menyerang. Tangkap sisanya. Petik dua Mata Xiaosan menjadi tajam dan kejam saat dia berteriak dengan suara keras. Setelah pertempuran ini, dia sudah mengerti betapa kuatnya Lindong. Secara alami, dia tidak mau bertarung sendirian. Kekaisaran jaring hebat mereka memiliki banyak orang dan kemungkinan mereka akan bisa menang jika mereka menyerang bersama. Ya Pak. Cahaya yang tajam juga melintas di mata para pakar dari Kekaisaran Jaring Hebat itu setelah mendengar tangisan siaosan. Mereka segera bergegas keluar dan menyerang kelompok Little Marten di puncak gunung. Kalian semua seharusnya tidak bergerak. Mata Little Marten berubah sedikit dingin ketika dia melihat para ahli dari Kekaisaran Jaring Hebat mengerumuni. Dia menjerit dingin sebelum menjentikkan 10 jarinya. Cahaya ungu hitam langsung berubah menjadi 10 rantai ungu hitam yang meledak. Tampaknya itu adalah lapisan naga. menjebak semua ahli dari kekaisaran jaring besar. Bum-bum, para ahli dari kekaisaran jaring hebat menyerang satu demi satu ketika mereka diblokir oleh Little Marten. Serangan seni bela diri yang kuat menabrak lapisan naga. Namun, hal yang menyebabkan mereka sedikit terkejut adalah bahwa bahkan jika mereka bergabung, mereka masih tidak dapat menembus lapisan pertahanan itu. Segera, hati mereka menjadi dingin. Mereka memandang pria tampan yang jauh dengan mata sedingin es dan mulai samar-samar merasakan ketidaknyamanan. Begitu banyak dari kamu. Namun kamu semua sebenarnya tidak dapat menghancurkan pembelaannya. Apa yang kamu lakukan? Petik dua. Xiao San juga merasakan hal-hal yang tidak beres sementara dia berteriak dengan marah. Dia tampaknya telah meremehkan kekuatan kelompok Lindong. Sial, jika aku tahu sebelumnya, aku akan memanggil kekaisaran anjing laut. Xiaosan menggertakkan giginya, kekaisaran segel darah, yang dia bicarakan. Secara alami adalah kekaisaran lain yang telah memperoleh salah satu dari empat sekte iblis besar. Sepertinya akan sulit untuk berhasil hari ini. Sepertinya aku harus mengalahkan retret dulu. Petik 2. Mata Xiaosan menyala dan dia sebenarnya memiliki niat untuk menarik diri. Namun... Pikiran ini baru saja terbentuk di hatinya ketika angin yang mengejutkan aneh muncul di atas kepalanya. Segera, dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah tanpa emosi Lindong. Aku sudah memberimu kesempatan, namun, kamu terus menekan keberuntungan kamu. Kalau begitu, jangan menyalahkanku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Petik 2. Niat membunuh melonjak di mata Lindong. Jelas. Dia marah dengan tindakan Siaosan. Dia mengulurkan tangannya dan lampu hijau melonjak tak terkendali. Orang bisa melihat lapisan demi lapisan lapisan hijau dengan cepat muncul di tangannya. Setelah itu, tangannya bengkak dan seluruh tangannya benar-benar berubah menjadi cakar naga berwarna hijau. Di masa lalu, Lindung hanya bisa berubah menjadi jari naga. Namun, setelah mengalami pertempuran besar dari terakhir kali, penguasaan Lindung dari Green Heaven Materialist Dragon Skill, telah jelas meningkat pesat. Saat ini, ia mampu mengubah tangannya menjadi cakar naga. Green Dragon Palem, jiwa yang hancur. Telapak naga bersiul saat bergegas turun. Lampu hijau itu tercabik-cabik. Segera, Xiao San hanya bisa melihatnya melintas dengan ekspresi kaget. Setelah itu, ia membawa aura yang sangat kuat saat cakar naga besar itu mendarat dengan kejam di tubuhnya. Bang, kekuatan yang menakutkan dilepaskan, dan Xiao San segera memuntahkan seteguk darah segar. "Lindung meraih tangan Xiao San tepat ketika yang terakhir jatuh di tengah matanya yang marah." Lindung benar-benar menyerap segel Nirvana Surgawi Emas yang mengkilap di tangan yang terakhir. "Heh, segel Nirvana Surgawi yang begitu kuat, sepertinya kamu telah menyerap segel cukup banyak orang. Namun, aku akhirnya mendapat manfaat dari itu." Lindong memandang telapak tangannya sendiri yang secara bertahap memiliki jejak warna ungu emas tambahan setelah menyerap segel nirvana dari Xiaosan. Senyum aneh tanpa sadar muncul di wajah Lindong. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah. Bye-bye.